Gak bisa sayang Gak bisa Push, push Push, push Push, push Push, push, <laughs> push, push. <laughs> Mana ya? Ah oh, di situ tuh tulisannya Oh di situ ya Oh iya ya, Mereka udah bikin tent ya? Oh, oh ada orang-orang banyak oh, orang, orang, orang. Oh, Banyak orang Udah? Ah, udah Gimana? Kamu Tem ngerti? Ngerti ya tempatnya luas Jadi? Jadi kita pilih-pilih tempat sesuka kita Onsennya Mana? Ada ada Tenang ya, aja rata, tenang gak? Bisa mandi kita bisa mandi Oke okay, oke okay. okay. Shampoo juga? Ada? Ada ada tenang Oke okay jadi ah, berapa? 7.120 karena okay. saya ini cewek. Oke. let's go hey guys kita udah disampai camping Elia sekarang kita mau siapin tentnya ini sama kali buat kita jadi kita gak tahu bisa bikin tent sempurna atau enggak ah kita pemula, jangan jangan ditanya. <laughs> Nanti kalau di sini kita nggak berhasil bikin bangun tendanya, tendanya kita cari hotel aja. <laughs> iya iya. Ini apa ya? You make it, let's find hotel. This a chair. Easy. Bisa? Ah, okay. huh? there all the This Ini meja yeah. ya? Huh? Pose, pose, pose. Dia bisa nggak ya? This poles. This one. <laughs> yeah. Do like this? No, no for this thing. Ah, inside? Oh. this one. So, yeah. <laughs> don't, don't, don't fight, don't fight. Dia bingung. Dia bingung Oh, ada. Ada instruksi ya? Instruksi ya. Ya. Yeah. Okay, first. Ya, okay. yeah, get, get the phone <laughs> and. Dia bingung cuma ini meja aja kan? Ini meja kan? meja. Dia bingung deh. Kamu ngapa apa? i have to put this pole into this there here? Yes. Uh. Okay, let's Siapa bisa assembling? Yeah. <laughs> Tiga orang <Up>. bikin meja. <laughs> Kapan kita bisa bikin tent ya? <laughs> Heboh. Yeah. Ya. <laughs> Oi, Bang. Huh? Ini ah? cara itu kan, uh, Cina-cina. ayo. Uh, uh, uh. jangan uh. kalau patah kita bisa. ya. Kalau patah nanti repot. <laughs> kita nggak pernah tes kan? Nggak pernah tes atau dari beli. Dari beli kan? Ini uh -oh. guru cacawo. Ini guru cewek. Aku yang bikin ini. Dua loh. Did you oh. make it? <laughs> Laba-laba ya kayaknya. It's like spider. Yeah. Is it? What What is this? I don't know. <laughs> ah, okay, okay I got it. Ah, uh, one inside. Because yes, yes. you said inside the ring. Be like, why it's not coming like this? I don't just this one is born, right? This one is born. Kita udah kawin ya? Iya dong. Ini udah kayak tenda ya? Iya dong. Kamu jago ya? Oh, enggak. Ganesan. Oh, Ganesan jago. Jendera? Like yeah. mm -hmm. can... yeah. yeah. We, we'll Di yeah. sampingnya ada And sungai. This, huh? Terus, hari ini, cuacanya ada lawan. Yeah. Tapi masih sunny day. Bentar, bentar lagi jadi. <laughs> Bentar, ini banyak banget kaki aku ya sampahnya <laughs> kenapa ada rumput tuh iya dari kaki aku tadi ah dari kaki kamu ya? wow tapi ini udah enak masa sayang. oh big boy family also good ya gimana ]nya. gimana aku mau <laughs> cek oh ada pillow juga so Atsui. Panas panasnya sayang panas gimana panas rasanya ya. Rasanya panas. <laughs> ah, sebentar lagi kita bisa tidur, ya? Tapi panas, sayang. Oh iya, ya, masih panas, siang, guys. Jadi, ternyata kita bisa bikin tent kayak sempurna. Lihat tuh, bagus kan? cuaca juga, udah ganti berubah. Jadi, sekarang panas banget. Habis ini, kita langsung perusiaan barbecue. soalnya udah siang, siang juga barbecue dan malam juga barbecue. Tahun ini di sini Aone Camp Area, Aone Campground. Ini ada di Kanagawa Sagamihara, ya. Sagamihara City. ini sih bagus ya. Sebelumnya kita pikir di sini nggak benar-benar profesional place sebenarnya iya ini profesional sih ya di atas gunung gitu. tapi sini kita bisa bermain di sungai juga dan kalau kita punya pemancingan bisa juga mancing ikan di sini juga loh tapi kali ini kita nggak punya itu alat-alatan, jadi mungkin cuma main-main di sungai aja. Selanjutnya kita bikin ini arah-arah -ara tam buat barbecue. Fire. Oh, make fire. I think inside that one mm -hmm. they have that thing, right? Maybe yes. This one nothing. That's it. Ternyata bakar kita bakar bakar semangat. Semangat. Semangat ya. Semangat jomblo. Ini jagung. Jagung. Wuh, wow, cakep ya. Ini namanya apa sayang? Ini tumur Bukan ini. Hah? Ini namanya kumis empuk apa sih? Wow cantik. Ah oh, malu, malu lihat-lihat tuh malu. Ah oh, malu. <laughs> Kamu ngapain? Oh ini namanya jagung manis. Jagung manis ya? Oh, satu berapa sayang? Satu, satu berapa? Seratus Ini cewek manis. Sumpada. Yo. Ini apa yo? Ini apa yo? Ini apa? apa? Ring. Onion dinggu. Onion ding. Onion -ding. Oh, ini dapat bahasa Indonesianya itu bawang bawang bombay. Bawang, bawang, bawang bombay. bombay. Oh ini nggak bisa dibuka saya. Kok kamu rumah? <laughs> Masukin mah aku kalau keluarin mah. Ah. mau apa sih? We <laughs> hey, so oh, Yang sayang. mana dari? Yang punya siapa ini? <guss> Ini punya ini? siapa? Saya. Ii. Ini aku ada dua, saya yang punya kamu satu, aku satu. <laughs> kamu aku kayak bocah. Punya Kaya aku dua. Taruh di mana? Taruh di <laughs> Ah, gede banget ini. Ah, big boynya. Yang nah, big boy Ya. Oh, yeah, he, he, yeah, he just watch me work whole this day. Oh wow, wow, wow, my god. Oh oh my Look. god, Who just kayanya? came and ah. just do this for video too much Oh so, yeah. Guy, he just, he just came see and do this watch for video this this this it. <laughs> just it see, so see, see me like, like. <laughs> cuma bobo aja dia <laughs> ah. oh, jadi, gedean punya gedehan siapa ini ah. ayo, ayo, ayo, mas King what's ah. Oh. Oishi? Oishi? nge Cross it. me! It's really nice. Mix? Pima. Ya. Yeah. Oishi? Dia ga bisa bikin apa-apa coba. See? Yeah. Iya. only pima and onion. Just put onion. it in oh, there. What? <laughs> This guy? Ah! Ah! He is only eating. See? Mm. Guys, kita lagi ini, lagi di supermarket ya sayang ya? Ya. Yeah. Lagi cari ini, bahan-bahan buat makan malam. Wah wow, banyak banget itu! Apaan sayang ini? Makanan uh, ini kesukaan aku. sayang kok oh, gitu? Ini coklat, ini kan pisang kan <laughs> lagi <topi>. Coklat banana <laughs> ya? Yeah, my question is, ya, yeah, banana in here? Kekurangan makanan, guys. Soalnya ini sampai besok pagi ya. Jadi kita belanja lagi nih belanja sayur-sayuran, terus cemilan, terus in case kalau kita kekurangan makanan tengah malam jadi kita beli kapanamen juga. Mmm, ayam, ayam, ayam, ayam bakar. Iya dong, bakar-bakar. Nih, sa. Haha. Haha, jangan ya, haha deh. Oh, hati-hati. Oh, <laughs> Ah, karastu. Ah, karastu. Soda, hmm, ikan, ikan bakal ayam bakal terus kara kara ah kara coba kara kara kara kara kara ini udangnya kara udangnya, udangnya. kara Ya ragi bakal jagung, jagung bakar khas puncak Bogor. Ini aku bakar buat kamu sayang demi kamu ini. Padahal ini udah jam 12 loh. Yang ngidam jagung bakar katanya jagung bakar puncak. Oh, apa boleh buat demi istri tercinta. Ini jagungnya nih. Nah. Berapa money? Hah? Berapa money bakarnya? Iya. Tergantung. Kalau cintanya makin dalam ya, bakarnya makin lama. Jagungnya bagus ya? Kudihatnya, iya kayak gigi kamu. Hmm. Nih, nih, nih, nih. Kita kasih ini mentega juga, tapi ini sebenarnya bukan mentega, ini butter ini Lu, uh, bayangin tuh. Uh, nikmatnya ini jagung roasted, ah. ya jagung ya. Oh my god, ini hmm. si jagungnya asli. Ini mantep banget, oh jos banget! Oh, padahal udah minai tapi masih cerah ya. Sayang, sayang sini, sini jagung, apa, apa, apa. jagung. Oh iya, iya, jagung ya. Ngomongin apa sih? Kita ngomongin jagung, sayang. Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Yeay, uh, ya, baik. Oh, ini jang gimana sayang? Firework, oh, oh oh Sumbang api ya? Hmm, sumbang api. Oh. Oh. Oh. Oh, bocah semuanya nih, nggak tahu tua. Oh. kamu Don't. udah tua sayang so itu much. udah ada bayi di dalam <laughs> iya tapi gak apa apa masih aku apa gak punya anak kan itu yang di dalam perut apa itu? ya di dalam kan oh, no. kalau keluar ya sudah oh. lulus oh. oh. <laughs> kayak bocah firing piring piring special one <laughs> oh my god Come on, I love sayang? Yeah, Luchu <laughs> Yeah, Luchu Kayak bocah. I Love You Luchu gone Oh, gone <laughs>